hai guys welcome back to my channel jadi kali ini kita akan buka lagi paket unboxing paket dan ini adalah paket led rgb 5050 jadi ini saya beli di shopee dan diantar oleh jnt oke okay guys jadi kita buka aja paketnya untuk yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu dan klik tombol lonceng agar kalian bisa mendapatkan notification buat video-video baru saya let's go kita buka aja ini packagingnya seperti ini ya guys ini di tengahnya itu kayak bolong gitu dipersatukan dengan lakban aja jadi nggak menyatu dusnya. tapi it's okay karena packagingnya ini cukup aman dari LED RGB nya sendiri itu terbungkus dengan bungkusan Mika kita buka dulu dusnya juga tebal jadi tidak tipis ya dan ini dia LED strip RGB 5050 /50. Terlepas dulu nih agak susah guys. Jadi ini yang saya pesan guys, bisa mensensor suara atau musik. Sensor musik juga. Jadi pas kalian um, dengerin lagu, kalian bisa memakai mode musik dan itu akan berganti warna sesuai dengan lagu yang kalian putar. Di sini bagian atasnya ada juga keterangan warnanya guys. Ya di sini ada tulisannya RGB Uh, red, green, blue, yellow, white. Oke, okay. sekarang kita langsung buka aja. Oh ya, di bagian belakang ada tulisan juga "let's trip". Spesifikasinya sudah terlihat di sini ya. Saya kurang ngerti juga karena ini nggak dicentang, guys. Jadi di sini ada input voltage, out output voltage, SMD type, specification, color, waterproof type, dan lain-lain saya kurang ngerti juga guys yuk kita buka oke guys jadi kalian bisa lihat sendiri spesifikasinya itu seperti apa buat yang ngerti silahkan dilihat aja sendiri karena saya kurang paham tentang yang beginian guys langsung kita buka bungkusnya dan ini bungkusnya itu di diperkuat dengan Hector di Hector guys mikannya itu di Hector kita langsung buka aja buat adik-adik yang suka coba-coba beli LED RGB bukannya hati-hati ya karena ini hektarnya tajam Ini lampunya, kita keluarin aja dulu semuanya, ya. Oke, okay. jadi ini remotenya, guys. Di dalam packagingnya itu ada lampunya sendiri. Yang ini ya, led rgb-nya led strip rgb bersama sensor musiknya ada adapternya juga untuk powernya untuk keterangan di adapternya itu modelnya ini model jsy 1230 Input AC 100 sampai 240 volt, 50 per 60 hz Outputnya 12 volt, 3 a Oh ya, ini yang sensor musik tadi ya. Ini adalah musik IR controller. Jadi input-output voltage DC 12 volt, output ukuran tiga kali 2 ampere maksimal jadi ini hmm, yang buat apa namanya sensor musiknya guys udah disambung juga dan ini di sebelahnya ada dua kabel kan yang satunya itu buat remotenya jadi ini kalau mau dipasang um, tempat kabel yang satunya ini harus di tempat yang terjangkau, biar bisa mudah kalian memakai remotenya. Tidak susah, guys! Jadi, di paketnya itu ada adapternya, ada LED stripnya, ada sensor musik, dan juga ada remotenya. Yuk, kita langsung coba. Langkah pertama yaitu kita sambungkan sensor musiknya dengan adapter powernya guys di sini sudah ada tempat coloknya di bagian sensor musiknya kotak sensor musiknya dan itu kita langsung sambungkan dengan adapternya oke okay, setelah itu kita akan colok um, powernya di listrik biar bisa nyala guys langsung kita nyalakan saja, pas dicolokin lampunya langsung nyala ya kayak gini jadi dia langsung nyala warna-warni dan kita bisa langsung coba remote dan di remote ini, ada plastik ini guys dan plastik ini harus dikeluarin dulu, biar remote bisa berfungsi, jangan lupa ya oke kita langsung aja tadi sudah saya tim, um, tekan tombol off dan sekarang kita akan tekan tombol on berfungsi untuk panah kecerahannya itu saya kira itu untuk mengukur intensitas cahayanya guys ternyata untuk memperlambat dan mempercepat pergantian lampunya guys untuk warnanya sendiri ada warna merah ada warna hijau ada warna biru warna putih warna orange warna kuning warna biru cyan atau biru aqua gitu ada warna ungu juga guys ini ada 4 mode juga 4 mode 4 mode pergantian lampunya kalian bisa tes sendiri terus ada 4 mode untuk lagunya juga sensor lagunya pergantiannya seperti apa ini tes suaranya saya coba untuk mencetikan jari dan Lampunya berganti warna Sesuai dengan suara dari jari saya Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa kalian like, share, comment, and subscribe. Tunggu video selanjutnya. Bye-bye.